Sah, Billy Davidson resmi menikah dengan Patricia Devina Dikutip dari suara.com Kabar bahagia datang dari aktor Billy Davidson Dia akhirnya resmi menikah dengan Patricia Devina Dextra pada Sabtu 13 Februari 2021 Pemberkatan pernikahan Billy Davidson disiarkan lewat channel youtube Patricia Devina beberapa jam lalu Tampak pasangan ini berdiri bersekat kaca dengan pendeta yang menikahkan keduanya saya ingin bertanya kepada Billy Davidson. Apakah Anda mau menerima Devina Dextra Gunawan sebagai istrimu dan berjanji di hadapan Tuhan, engkau akan mengasihi istrimu dan tidak akan berlaku kasar terhadap dia? Tanya pendeta pada Billy Davidson. Ya, saya bersedia, jawab aktor 29 tahun ini. Pendeta kemudian bertanya hal serupa kepada pasangan Billy Davidson yang akrab disapa Patricia tersebut. Devina Dekstra Gunawan, apakah mau menerima Billy Davidson sebagai suamimu? Berjanji di hadapan Tuhan, bahwa engkau akan tunduk pada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ucap si pendeta. Ya, saya berjanji, kata Patricia. Usai mengucapkan janji setia, pasangan ini pun langsung didoakan dan kemudian saling memakai cincin sebagai simbol pernikahan. Dalam pernikahan itu, Billy Davidson terlihat gagah dengan setelan jas hitam. Sementara, kemeja putih dalamnya diselaraskan dengan gaun pernikahan Patricia Devina Destra. Melengkapi penampilan tersebut, pasangan ini juga mengenakan masker. Sebab, pernikahan mereka digelar di tengah pandemi virus corona. Tamu yang terlihat di video pun tak banyak. Sama seperti pengantin, mereka juga mematuhi protokol kesehatan dengan masker dan saling menjaga jarak. Billy Davidson menjalin cinta dengan Patricia Devina usai putus dari Audi Marisa. Setidaknya, sejak 2017 lalu, keduanya tak ragu umbar kemesraan di media sosial. Hubungan sang aktor dengan penyanyi yang pernah tergabung di grill band Princess itu berujung pada keseriusan. Tepat pada tanggal 31 Desember 2019, proses lamaran pun terjadi di Swiss. Butuh waktu lebih dari setahun sampai akhirnya mereka mantap dan melaksanakan pernikahan jelang hari Valentine.